kok bisa bergerak itu itu apa yang bergerak itu silat silat kayi macet gitu ya silat Aceh. bagaimana anda percaya tak dengan silat gaya Aceh sekarang ini Bercaya. ketika sudah bergerak itu kok bisa bergerak sendiri kira-kira tangannya ya gak tahu. bergerak sendiri dia rasanya bagaimana rasanya bagaimana rasanya kayak ada sesuatu di tengah kayak belakang kayak gini kayak gini kayak gini, gini, gini, gini, gini, gini sendiri gitu ya terus terus terus ya bergerak kayak gitu gitu ya ada, ada kekuatan kekuatan gitu. ada kekuatan gitu ya. terus terus <laughs> ya bergerak kencang menggelangan makin kencang kencang is the best. is the best. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta klik tombol lonceng di sampingnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta klik tombol lonceng di sampingnya.